Ini adalah kambing jantan yang kemarin saya beli minggu lalu lah uh, Ini di saya beli di, Jaya, di Farm. <tuh> bisa kita lihat. Ini kepala nih mirip Texel tapi telinganya kecil. Sudah ya, ini karena di sana disilangkan dengan Texel Garut. Untuk kepala-kepalanya masih menyerupai menyerupai Texel tapi ini kakek takut karena jarang ketemu kita lihat kaki-kakinya besar sekali terus itu indukan <tuh> karena saya jarang jarang di sini jadi takut kambingnya ini makanannya saya kasih apa ini suketodot sama rumput-rumput liar sini makanannya melimpah sekali jadi di sini ternak sapi karena pmk Akhirnya sapinya habis Dijual Terus belum beli sapi lagi Karena PMK belum normal Akhirnya Bapak ini ternak Kambing Kemarin beli ini Anak sama induknya itu Terus sekarang dari sapi Plus beli satu pejantan Ini masih muda Kaki-kakinya Sangat bagus lah, kokoh. Insya Allah ini calon pejantan yang besar yang unggul. Ini anakannya udah mulai, mulai makan Ini lucu sekali. Ini mulai makan rumput sama tak kasih ini susu tadi. Susu sapi perah, susu sapi murni. Semoga cepat besar, cepat gemuk dan jadi kambing yang bagus.